Di sana ada, di sana mana semuanya ada. Di sini ada, di sana ada. Di Jagir pasti semuanya ada. La la la, la la la la, la la la la La, la, la, la, la, la, la, la, la Hehehe! Roy Jihad! Hey. Sehat, sehat Sehat, sehat. sehat. Nah, sehat. Semua sehat. Mau sehat dong? Sehat dong, harus sehat. Uy, hmm. ada apa tuh? Bisik, bisik dong! Kayak narkoba aja, bisik-bisik <laughs> hey. hey. lau dong. No. Kita, kita buka ya, kita buka ya Roy. Kita buka Loh, dua besi bom. Aduh, Roy, tolong Roy. Eh, sini aja deh. Gak bagus ah. lah. Jadi orang ketiga, dia nah, balik lah. Nah. Oh, biar ketahuan ya. Gibsune ini gitar Bali nih. Nah, Epipun, oh Epipun. Epipun, hmm. berarti kan? Pun Nepi ya, pun pun, pun Nepi, pun pun, epi. pun, pun. <laughs> gimana kabar? Sehat-sehat lagi. Ngerjain apa aja nih sekarang nih? Sekarang biasa ngebu, sana ah. embleng kecil ya. Bisnis kecil-kecilan di rumah, efek PPKM tuh woi. PPKM, eh, punggungnya kecil. Eh, efek ppkm jadi nah, ngempu ya konser dah. no konser ada sih beberapa kalau waktu ini sempat ada charity car Oh untuk ya. caritinya tapi mana? itu kan tidak di dalam nah. waktu ppkm. Nah, nah. waktu ppkm. udah ada mana ada ppkm kita pernah ada. Tidak, nah, nah, nah, nah, Gak pernah kan? Setelah uh, tercetusnya ppkm itu hmm. dulu bukan ppkm apa namanya dulu? Tidak pm. Iya. <laughs> <laughs> <laughs> Sebelum ppkm apa namanya yang batas-batasin? Nah, ya. ya, ya. Psbb, psbb, psbb, hmm. terus pmp, ipa, sejarah, uh. kimia, fisika. <laughs> Makanya ada istilahnya kan? Oh ini patuh tuh kan? Terus, terus gimana ini? Homework. Ya, um, kita benar-benar ya, karena kita di Bali jadi work from Bali kan? Ya. Karena ada kita itu memang, program, memang, homework from Bali berarti memang benar-benar kita di Bali. Dari home sini, kita ya. work bekerja rumah bekerja hmm. menjadi pengusaha, pengusaha. daripada uh, jadi pengusaha pengusaha <laughs> nggak <laughs> serius serius, serius. Ah. apa aja di, lagi lagi lagi proyek apa sih? Project, project kalau di <laughs> di band sih masih uh, kompilasi eh kok kompilasi apa namanya uh, album vinil yang dua album jihad yang sebelumnya dijadiin satu jadi total berapa lagu semua lagu di dua album itu tahun mm. semua berapa 20 ada lebih ya dua puluh lagu, wih berarti dua lusin ya, mm. dua Ust. lusin, apa bonus? dua <laughs> <24 laughs> puluh lagu ya, ya, ya ada proyek ini Injil. dari uh, ada teman uh, si DD manajer kita hmm. punya link ke negara Lithuania. Kamu tahu nih di mana? Ikut <laughs> tahu lah. Aku tahu Ikut tahu. Ikut tahu aja. Uh, ikut tahu maksudnya. Ikut tahu. Bukan aku tahu tapi ikut uh, tahu aja. Ya, jadi Sekarang ya. kan baru tahu. Ya, kan Bang. tahu kan? Ikut tahu jadi aku. Lalu googling juga. Nah dia mereka ini tertarik sama album jihad yang pertama dan kedua. Jadi mereka ingin uh, minta izin untuk produksi ulang dalam bentuk vinil. Dan itu harusnya sih memang udah bulan. Uh, Agustus ini udah hmm. harus keluar sih Semua dikerjain di mana? Oh dari mereka nanti Oh mereka, mereka yang ngerjain ya bukannya jihadnya uh, Bukan, kita cuma ngirim mastering ya. Masternya kita yang oh. udah di mastering lagi Mereka produksi di sana nanti Mereka akan kasih hasilnya ke kita Beberapa Itu sistemnya seperti gimana ya? Uh, untuk Masalah detail itu mungkin Dede manajernya manajer kita yang tahu <tuh> <tuh> Kalau <Ayo> kan <tuh> Ya, mengikuti aja, mumpung ada orang yang tertarik untuk produksi ulang apa, enggak? sekalian mengingatkan sama generasi yang baru mungkin oh, iya. beberapa nggak, nggak pernah dengar lagu Jihad yang dulu karena yeah, kita iya. produksi cuma dalam format kaset dan terbatas zaman dulu kan tahun sembilan kita keluar album pertama itu sekitar 500-700 keping aja masih zaman kaset nah, aku sendiri nggak punya album albumku yang pertama yang kedua enggak nyesel Hah? Gak nyesel <laughs> kan bisa bikin lagi <laughs> <Gua> nggak <laughs> kan. hasil karya itu kan masih ya, punya dalam format ininya punya oh. format uh, apa namanya mp3 yang punya masih ingat nggak uh, hmm. roy uh, zaman zaman itu hmm. siapa yang garap covernya inget uh, sekali pasti siapa ngerti. yang nyetak yang hmm. inget ingat kalau di desain desain itu Bobi Bobi cool Bobi SID. Nah. SID yang uh, desain uh, covernya cover aku yang ngumpulin dia potongan-potongan foto-foto yeah. itu karena zaman dulu kan belum ada yang bisa yeah, nyala-canggih yeah. yeah. kayak Photoshop dan segala macam untuk Uh, percetakannya itu CD, minum tahu CD, ya tahu tahu. CD, CD boxer, tarung derajat, hmm. oh, untuk yang uh, memodalin. Itu semua beli bayu hmm. bagi beda. nantah semua beli bayu hmm. uh, <laughs> kalau nggak ada beli bayu tuh nggak akan ada. Gak ada terjatuh ya mungkin mungkin jihad belum punya album. Mungkin kalau zaman dulu untuk memproduksi sebuah album kan lumayan besar, biayanya bagi bagi kita saat itu kan? Iya underground masalahnya kan dan tempat recording juga nggak seperti sekarang. Ya, kan? sekarang udah jamur. Wah, gampang dari rumah bisa bikin lagu kan. Terus, terus, terus. lanjut lanjut lanjut, lanjut. Hmm. ceritanya ini menarik nih. Memang apa namanya? Mungkin tidak banyak semua. Ini sahabat netizen kita lah. Sahabat hmm. uh, yang di sana itu hmm. Bomberman dan Bomberwati. Oh. <laughs> Mereka mungkin generasi generasi yang sekarang belum banyak tahu bagaimana. Perjuangan, hmm. sebuah band, sampai sekarang berarti total berapa tahun udah jihad berdiri ya Dari, Dari tahun 1997? Hmm, berapa tahun? 23 tahun, nah. 23 tahunan 23-24 ya kok Ya antara itulah, 23-24 hmm. tahun 24 tahun ya, 24 tahun hmm. 24 tahun berdiri, pasti kan mengalami fase jogir yeah. balik Ya pasti pas gila-gilaan, pas iya. istilahnya semua hampir berbarengan semua berkeluarga waktu itu kan iya. sempat vakum sih beberapa tahun kayaknya tiga tahun, empat vakum baru uh, kembali ada tahun 2000, 2004 baru kita kembali lagi Ada ya. setelah dari tahun 2002 itu kita sempat vakum sih sempat keluar keluar Bali juga kan sempat. Beberapa kalilah aku lihat di, hmm. di main di Bandung kalau nggak salah ya Eh, uh, sempat main di Bandung berisik nggak? Di Hellprint harusnya main Cuman hmm. waktu itu kan ada uh, Gunung Klut kayaknya meletus waktu itu atau yeah. udah pesan tiket, udah mau berangkat Flightnya di, di cancel Besoknya juga kita mau berangkat, di cancel lagi ya Terpaksa nggak bisa berangkat kan karena udah deadline Ntar sorenya harus main harusnya yeah. Tapi bisa terbayar dengan saya main bersama pang reformasi ya, akhirnya ya pang reformasi yang jadi main di hellprint juga sama pang reformasi juga main di Jogja juga juga ya Label Fest juga wih hmm. panjang perjalanannya Roy Oh, lumayan ceritain lah Roy uh, apa namanya jatuh bangun suka dukanya tuh hmm. saat itu tuh hmm. ya kan itu kan namanya orang kan mengenal apa dibilang musik musik apa ya musik underground bisa bilang underground itu kan hmm. ya. Kalau dulu sih bilangnya pang ya kan musik main pang gitu ya gitu, gitu. walaupun bukan pure pang ya ya banyak kan referensinya banyak kita waktu itu dulu. kita gabungin jadi satu Dari bikin band juga pun nggak ada rencana sama sekali karena saya gitaris drummer basis itu sama sekali nggak kenal zaman dulu hmm. kita kenalnya waktu di acara-acara ya, musik kita ketemu di situ musik bareng, ah, buku bareng, ya minum bareng, berkeliaran kemana-mana, bareng akhirnya daripada kita nonton nggak jelas nah, yuk kita bikin band sendiri ya, biar orang nonton kita sekali-sekali yang Kayak jadi ya. pikiranku nih, kok bisa Roy ya, hmm. yang sekarang dikenal juga ada Roy Jihad, ah. dulu dia regil tapi sekarang masih senam, pencinta Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley, Bob ceket, ceket Marley, ceket, Marley, Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley, kan Marley, Bob Marley, Bob Marley, kan Marley, Bob Marley, Bob Marley, Bob Marley, Bob Oh, dari Regi, rock, bahkan dulu sama Mang Ming itu juga yeah. buat koleksi tres kaset tres metal, yeah. banyak Sebelum itu, zaman-zamannya 19, eh dua satu, sembilan belas, dua udah, Radio Yuda udah, udah, Tapi kita masih kecil-kecil, waktu SMP, masih itu kan, senior-senior nah, kita itu udah, udah zaman itu udah ngumpul, udah, udah. Jadi istilahnya kita ngumpul di tempatnya Mang Ming itu kebetulan kakaknya dia, itu kan mar, ada gembul itu udah, udah duluan lah ya di musik underground. Jadi di sana referensinya pinjam kaset, nanya di mana dapat apa aja yang bagus. Akhirnya pas sudah SMA baru saya mengenal itu Green Day, Lemons, uh, Sekristol, Sekristol, <laughs> dari dari situ udah mulai oh kayaknya ini Bajing berandalan, <laughs> lagunya gitu dari sana dah. sampai sekarang. Ya, saya masih bertahan. Ben, ya, ben bagi saya kan memang istilahnya. Eh, uh, di situ dah hobi dan yang, yang bisa menghibur kita di sela-sela kesibukan kita. Problem-problem sehari-hari ketika panggung itulah waktunya kita untuk happy-happy, sahabat teman-teman. Tapi sadar apa enggak sadar. Hmm tahu nggak kalau anak-anak zaman sekarang yang sekarang malah musik-musik itu yang lebih gini daripada musik-musik yang istilahnya full skill ya mm. kan zaman-zaman itu -zaman ada ada yeah. full skill ada yang memang attitude ya <laughs> hanya memang ngandalin pokoknya tuh mm. ah udah nah. selesai tuh tapi mainnya ada yang banyak yang anjur sih mm. tapi anak zaman sekarang malah simple mereka mm. mengambil kan pangsa ada simple musik yeah. ya Tiga, tiga itu. kunci tiga biji, tiga biji, tiga biji, tiga biji, tiga biji, tiga biji, tiga biji, tiga biji, tiga biji, kan biji, tiga biji, tiga ya ya, ya. Kopi, ya. aduh tiga kopi apa ya? ini tiga kopi tiga biji, tiga biji, tiga biji, tiga atas tiga biji, sangat bermanfaat sekali. Itu, coba coba nih. Ini kopi jagir. jagir. Ini kopi asli belum oh, di-publish ya? nih. Terus kapan publishnya nih? Kalau memang emang minat dan memang disukai, baru kita Loh. publish secara publik. Harus pede dong. Coba lu coba lho. Bro. Ini kopi jagir, jargonnya tuh pasti ada. Pasti ada, semua ada. Oh, eh. Mantap mantap bro. Bisa, langsung rilis, sekarang. <laughs> Ambasadornya Roy. Salah <laughs> <laughs> <Ayuh>, ya. <ramaiya. laughs> Ambasador Roy itu nama ya kan. Tinggal nanti padah. gua sejakir aja tunggu nih gua sejakir gimana nih. Kan kan kita memang hobi Ini gitu kan. hmm. apalagi nih? Halo, silakan masuk. Enggak apa-apa. Hmm. Ayo sini. Oh uh, ini. Semua ada sini, ini ya? semua ada memang benar-benar kita nyanyiin oh. salah kita liriknya memang enggak ada kopi di kopi ada, <laughs> buah bir ada, kolektor ada. Yuk, yuk, tolong yuk, bantu yuk Makasih banyak, makasih banyak Aduh Waduh, sampai sampai hmm. segininya nih Roy Ini ya. yang katanya yang lagi In Eh, kebalik ya? Lagi kebalik ya? Oh, ini yang katanya yang lagi apa namanya? Yang lagi in ya? Lagi in Dan ini diproduksi baru di Bali ya, kalau nggak salah ya? Oh ya? Iya, nggak ada, ada di Jakarta Benar ya, umnya ya? baru di Bali aja nih kan, ya? baru di Bali aja. Jadi hmm. beruntunglah kita-kita yang di Bali hmm. ini bisa merasakan. Iya rokok ini dulu Pertama kali ya. Semat, sempat kemarin tuh sahabatku bilang kalau bisa harganya jangan sampai naik. Hmm. Oh, ya? Ya. <laughs> Karena harga sekarang naik. Itu, iya kasihan hmm. Nanti begitu udah melonjak nanti, wah dinaikin lagi harganya jangan dong. Jangan lebih oh, tahan dulu harganya jangan jangan jangan uh. jangan jauh-jauh ya dari in mile. in mile lanjut ya Sip. Kan, e, di sini juga kita aku ngejelasin dikit lah hmm. mumpung ini ini mumpung ada dikasih dari teman kita membantu sahabat-sahabat ya, sahabat kita harus, harus, harus bro. yang kalau nggak teman siapa lagi yang bantu dari teman ya? dulu baru ke masyarakat luas apa istilahnya Yang apa? usaha menengah kecil, OMKM? ke atas menengah, ke oh. atas. Okay. <laughs> jangan ke bawah menengahnya ke atas dong, okay. biar cepat <laughs> jadi apa <laughs> uh, pengusahaan. ini ada holy water, kalau oh, hmm. nggak suka nggak apa-apa, karena di sini kita juga hmm. ada singa raja, oh nggak hmm. singa raja. Hmm. nina ayo ya. dari kopi campur hmm. arak, sama aja, ya, sama aja, ini jadi satu di perut kan. Hmm. Ini harus di sini ya? Bisa kita pindahin nggak? Pindahin lah. Kan pindah? Ya. Di sini lah. Aduh. Oh Kan kelihatan juga ya? Hmm. Kelihatan kan? Lanjut tuh. Cerita dong. Apa? Cerita apa? <laughs> Yang tadi tuh. <coughs> Jihad lah. Oh. Perjalanan suka dukanya. Pasti kan pernah hmm. berkelahi, pernah, hmm. pernah apa namanya. Sesama sama band lah. Ha? Atau mungkin. Uh, yang biasa terjadi anak band masalah perempuan- perempuan Woy, uh. kan <laughs> sama-sama kalau <kuh> sama <kuh> <aja, kuh> jihad dulu awalnya memang pure pure untuk senang-senang Happy fun aja main musik dimanapun kita ada undangan main-main jam berapa pun main jam 3 pagi sempat juga pernah main jam 5 pagi sempat uh, bebas lah disitulah kita mulai orang-orang mulai kenal jihad semacam akhirnya berbarenganlah uh, hampir berbarangan jihad ini menikah personilnya siapa duluan yang nikah? OC, OC itu pemain bas Pemain bas menikahnya itu hari yang sama dengan Solir vokal saya satu lagi jadi kita itu agak bingung undangannya satu di Sanur OC waktu itu upacaranya di Sanur uh, Solir upacaranya di Kerangasem kalau nggak salah Kerangasem jauh sekali lumayan dari uci langsung ke sana. nah dari situlah kita mengenal tanggung jawab hmm. sebagai istilahnya jangan jawab aja nggak Ah itu ya. dah kita masih kuliah waktu itu semua masih kuliah ya. masih kuliah akhirnya lulus saya enggak <laughs> <laughs> Uci kemudian lanjut lagi akhirnya ya, hampir sempat kacau lah sempat kacau Ben itu selama satu tahun dua tahun vakum akhirnya eh uh, ditinggalkan oleh gitaris yang pertama Kono, yeah. saya pingin membangkitkan lagi band ini yeah. gitu kan waktu itu kenal sama uh, kenal sama Ote udah lama ketemu lagi akhirnya dilolot waktu itu ketemu Teh, kamu mau gantiin Kono main sama Jihad kemudian dia udah punya band juga sama Uc band Petrol dulu yuk main, kasihan juga jihadnya kan, yeah. katanya. yuk main lagi, akhirnya main-main-main sama OT, bikin album segala macam dan main lagi seperti dulu, tahun berapa tuh OT keluar, OT keluar karena sibuk juga dia dengan pekerjaannya di, di kampus kayaknya, dia, ini. akhirnya masuklah Dewo Patnermu wah, <tuk> <tuk> eh, emang Sekarang iji dewa udah aja Dia udah gini terus dia sekarang Oh udah Gawain tuh ya, Pengabdiannya itu. itu Pengabdian kepada manusia dan juga Roh-roh uh, ya. halus lah Sekalanya sekalanya Bener-bener ya gitaris Sekalanya sekalanya <tuk> dia Ya Satu hari lah dewa tak ta undang lah hmm, harus harus harus harus biar ada sharing sibuk kan. Sibuk masalah jadi itu Iya. Sibuk terus. Terus kalau dia sibuk aja. Pokoknya. Walaupun enggak ada tahanan baru. Pokoknya itu. ada sibuk. Sibuk. <laughs> <laughs> <laughs> jadi kalau kita jihad ada main atau latihan dia enggak bisa sibuk tuh. Pasti kita ada tahanan kabur. Ya <laughs> sebenarnya kan enggak oh, ada yang kabur juga Atau enggak ada kerusuhan lapas baru ya sibuk dia ya emang hmm. beberapa ber, ber, kali memang terjadi sesuatu hmm. yang di luar dugaan ya hmm. Yowah, ya ya <laughs> kita nggak usah ngomongin dia lah oh. kita ngomongin nanti undang dia, dia. dia. sih <laughs> <Undang dia. laughs> nah aku penasaran nih ini negara apa Lithuania List, Lithuania Lithuania ini kok bisa sampai tahu Jihad ini dari mana? Apa dari Mensos? Apa ada yang pernah dia pernah melihat konser hmm. orang ini apa gimana ya? Mungkin ya mungkin uh, dulu salah satu dari mereka itu pernah uh, di sini mungkin di hmm. mungkin, bukan bukan di Bali tapi di Indonesia mungkin dan uh, album Jihad yang pertama dan kedua itu kan gak cuma dilepas di Bali aja ada di Bandung, di Jakarta, Surabaya juga ya nah, mungkin dari sana dia tahu langsung uh, menghubungi via medsosnya Jihad yeah. <tuh>, uh, di, ini sama Dede, manajer kita disampaikanlah ke kita mau nggak ini ada yang tertarik buat uh, reproduksi album yang pertama hmm. dan yang kedua dalam vers, uh, bentuk vinil hmm. kenapa enggak kalian buat apa namanya itu udah buat memperkenalkan lagu-lagunya kita ke generasi yang baru juga benar-benar yeah, tapi dikemasnya lebih, lebih lebih mungkin lebih menarik, ya. ya. Mungkin lebih, ya. Kalau zaman sekarang kan, kalau packaging, ya salah satu hitungan lah. Hmm. Dan itu pun, eh, uh, mungkin bu cuman beberapa aja ke Indonesia. Sisanya kan mereka di sana, ya. Iya, gitu. ya, betul. -betul. Yang, dan itu poin tersendiri kalau secara detailnya, nggak ngerti, ya, ya Oh detailnya sih Dede sih. Kayak modelnya pembagiannya gimana nah, ini gimana. Belum maka, belum sih. Apa, aku sempat? Di, apa nanya. istilahnya sih? Royalty uh, nya hmm. seperti gimana hmm. atau mungkin nanti mungkin aja yang reproduksi, yang reproduksi itu adalah band juga mereka mainkan hmm. atau bagaimana? Hmm. Belum belum jelas ya. Belum belum. Mungkin sama di si Dede sih udah jelas. Mana? aku sama teman-teman yang lain terus terang dari dulu memang kita santai aja. Ya. aja enggak masalah nggak terlalu memikirkan Tidak, itu terlalu yang penting berkarya, berkarya berkarya berkarya perform uh, supaya orang tetap tahu bahwa kita itu masih ada iya. nah kalau sekarang perform udah susah karena zaman zaman sekarang hmm. terus kalau menurut Roy masih nggak bisa bertahan dalam dunia musik ini tergantung ini, ini uh, tujuan mereka untuk bermusik itu apa kan seperti itu kalau aku se secara pribadi bermusik itu cuman yang mengalir aja uh, seperti tadi aku bilang, hobiku memang di sini, di band ini ku untuk uh, membuat lagu-lagu buat jihad uh, ya itu aja aku lakukan seperti waktu ini bikin single kalau uh, bisa berkarya bikin single, nanti kan setelah single pasti kita akan bikin klip habis klip, kita turi, uh, tour untuk promo, itu aja sih kalau di jihad yang biasa buat lirik-lirik lagu siapa? Uh, hampir semua aku hampir semuanya. Hampir ya? semuanya aku. Mungkin yang beberapa cuman ada lagunya uh, emoko revolver bandnya D2. aku yang sempat bawain juga itu liriknya dari D2. Juga lolot juga emo. Malah Aku yang bawa. Dan dalam waktu di rekaman itu aku juga bikin vokal. Jadi oh. aku masih ingat semua liriknya. <liriknya> Oke. Okay. Uh, Berarti Jihar juga dirilis di ulang lagi sama Jihar lagu-lagu emo revolver? revolvernya. Ya, di, dia. di album yang di album yang uh, Macanasia itu. Ya, ya, ya, total udah berapa sih berarti semuanya kalau dari kemarin karya berapa di album album berapa album ada 4 album 4 hmm. single-single udah nggak hitung dah ya single-single lumayan banyak sih yang belum ada di, di album kalau yang jangan iya itu belum ada btr belum ada born and belum ada banyak yang belum ada makanya Seharusnya sih di di, di momen sekarang di ini kan ya pas yang ya. ya. Kita kumpulin satu-satu satu-satu ketemunya satu album dah jadinya. Cuman memang J dewa memang agak sibuk akhir-akhir ini Loh, untuk. Tapi itu kan yang single-single itu udah, udah jadi master. Udah jadi master memang. Kan tinggal ambil-ambil aja di, nah, jadi istilahnya satu. Istilahnya kan masih untuk buat satu album masih kurang kan. Kalau mini album mungkin bisa, cuman nama lagu bisa, cuman kan kurang greget kalau cuman dikit kan. Minimal lah, sepuluh lah baru untuk bikin lagu baru. Lagu konsep, lagu udah ada kok. Dari dulu udah ada, Dewa juga ikut di sana dan Dia cari uh, chord nya dalam macam ya. Nanti aku nambahin, aku bikinin liriknya. Udah ada, kita udah cepat latihan sekali dua kali, cuman untuk matangin lagi dan proses recording aja sebenarnya. Ya, Mudah-mudahan setelah lihat ini ketuklah hatinya dewa, pasti <laughs> lihat lah. Nah, mungkin ada <laughs> clepoin aku terus uh, ya. Dewa uh, well, pak, <laughs> kita pakarya lagi bikin iya. lagu, yang, bikin lagu yang banyak. Berarti arti sebuah album untuk jihad sendiri menurut Roy itu gimana? Uh, arti album buat aku uh, kayak ini apa namanya istilahnya uh, itulah mini uh, perjalanan hidup kita, menurutku pribadi sih, aku, istilahnya di Invisible Justice tahun 99 lagu-lagunya pasti sekitar waktu apa yang uh, aku alamin waktu zaman oh, itu ya, ya, ya. Ke, kita dengar lagu album itu jadi ada kayak flashback ya, Wah, ya, ya. kenangan lah mandalinya bagi aku segitu sih, gitu sih. Ya, album punya cerita sendiri seperti perjalanan hidup nah, itu dah koleksi kita nggak perlu simpan album atau foto cuman dengerin musik aja. langsung kan kita iya jadi beberapa lagu juga uh, kita nggak harus senang sama lagu itu tapi ketika kita dengar satu lagu itu langsung memori kita kan ah, oh ini waktu ini waktu kita SMA oh ini waktu ini kita waktu lagi nakal-nakal brengsek-brengsek <laughs> <itu. laughs> ya, gitu. Untuk lagu Pang yang kemarin hmm? baru keluar Terlibat kan? Ya Yang kalau nggak salah Botel ya Botel yang buat gini ya, kan? dia, dia yang, yang, yang direct video klipnya video klip sama Purrano Untuk lirik Aku juga yang buat Untuk aransemen lagu semua teman Bersama teman-teman Iya -teman anak-anak Pang anak -anak Reformasi, reformasi ya. ya Tapi untuk uh, pakem pakemnya Aku siang guidingnya seperti apa mereka. agak kesusahan gak? kesusahannya apa ya ngumpulin orang banyak itu kan pengreformasi kan nggak nggak seperti band-band lain yang cuman paling banyak mungkin lima pengreformasi itu 12 orang iya. ngumpulin itu untuk jadi satu lagu itu lumayan susah jadwal teman-teman juga kan itu musik direktornya siapa e, kita recordingnya itu musik direktornya ya di, ngederek di Devan untuk musik, merek, musiknya siapa? Eh, uh, part, partnya seperti apa itu Aku, oh, aku yang jadi part ini, part ini, nah, uh, ini, ini, ini, uh, ini, ini, siapa ini, ini, ini, ada di ini, ini, ini, sih, ini, reformasi ada untuk playernya ada Gus ini, di di gitar, ada ini, Gus ini, vandal, ini, ini, ini, ini, ini, ini, gitar juga, ini, ini, drummer dramernya Robek dramernya Total Pandal juga Gus Suryo, eh sorry uh, Turah Turah Robek Turah Gedenya dan vokalisnya yang yang lain ada Jaya Kriminal Soul ada Yandi Reject ada Istriku juga Sinta ada uh, si uh, Kato, Kato Katok Rongsokan <laughs> ada UV ada siapa lagi ya teman-temanku uh, teman-teman yang lain ada Lengar Lengar Ije ya, banyak orang lah teman-teman buat -teman. Cuma... ngedek untuk jadiin video klipnya berapa lama tuh ngabisin waktu untuk take video klip cuman sekali aja tuh cuman satu hari itu di, di Padanggala sisanya itu diambil dari pas kita recording aja sih ya footage-footage sih -footage itu ya hmm. berarti nggak ada ngalamin kalau secara global untuk masalah ngalamin kesulitan tuh nggak terlalu lah ya cuma mungkin <coughs> pas saat pengaturan ininya ada masalah ya, karena kita semua waktu mengerjakan itu memang pure memang uh, dari hati kita semua memang memang memang sepakat untuk memberikan support pada jering waktu itu, kan iya iya ya. ya. jadi semua juga waktu itu antusiasnya luar biasa sih teman-teman sih untuk ketika pertama kali saya putuskan kita mau bikin proyek gini yuk untuk jering Ayo oh, semuanya juga semangat waktu itu. Iya, aku lagi denger-denger di dalam tuh, wih, anak-anak <laughs> lagi kanya, Iya, iya, kasih kasih. Ah, ya, di, ditunggu juga tuh hmm. ininya tuh. Apa tuh? lagu-lagu oh, kalian. Ya. Baru hmm. Badai, Mas hmm. Badai. Barisan Badai. Hmm. Belum gak tahu tuh gimana Mas Boy itu. Adisi gimana sih gimana? Oke, aja. Roy, kita ya. Dia tadi ngomongin jihad, ngomongin hmm. ini Aku boleh ngomongin secara lebih-lebih ke pribadi ya? Oh, boleh. Okay. Di luar dari jihad nih, hmm. nih. di luar dari ini. Hmm. Kan pembermanan dan pemberman ini tidak banyak yang tahu. Hmm. Roh jihad nih siapa sih? Hmm. Maunya gimana sih? Hmm. Apa, bukan maunya gimana sih? Kok bisa sampai stabil dari tahun ini sampai hmm. sampai tahun dutih ini masih berkarya, masih eksis lah. M termasuk masih eksis loh. Hmm. ya kan? Jadi aku ingin ngulik, -ngulik sedikit. Ya. ingin bertanya. Ya, Pak. Ceritakan dong masa kecilnya gimana sih? Masa kecilku terus terang uh, aku punya uh, memori yang kurang <tuk> bagus untuk ini teman waktu <tuk> kecil SD itu aku lengkap semua ini ku memoriku bisa ditanya ke teman-teman SD ku semua hal waktu SD itu mungkin karena saking menyenangkan masa kecilku ya. Masa kecilku tuh, tuh aku sudah Uh, mengenal breakdance sama, <laughs> sama sama Haji Yano mantinda itu ya, ya, ya. guru, guru breakdance <laughs> kita sudah sempat manggung ke pada banjar, -banjar itu ada betulnya <laughs> jadi musik uh, istilahnya yang kesenian aku memang udah senang dari dari dari kecil sih udah senang dan memang cita-cita kalau udah gede ingin punya band sendiri dari kecil udah udah ada, ada kepikiran, kepikiran ya? cuman waktu itu kan yang namanya anak-anak paling aku udah bukan vokalis sih sebenarnya penginnya jadi drummer dulu, dulu. mengakhir hmm. <laughs> jalan-jalan jalan waktu kayaknya vokalis lebih lebih pas lah. tapi kan nggak banyak orang tua masa kecendera itu ya. gimana? nggak banyak. aku ini berapa kali udah di podcast nih, hmm. sorry nih aku potong, hmm. gitu. tapi berapa kali kan aku lihat di podcast nih. Hmm nggak pernah aku dengerin nah. pertanyaan masa nah. kecil gimana nah, masa kecilku ya, ya seperti anak-anak lain ya nakal juga ya dibilang nakal oh. masuk nakal lahir nah. di mana di ya? Denpasar asli ya asli Denpasar nol kilometer dari kota Denpasar kalau <laughs> kilometer <km. laughs> berarti emang benar-benar wah hmm. uh, fotoku pernah dipajang di, di tiara dewata pernah <laughs> karena usah. <kehwan> waktu itu anak nah, kecil waktu itu zaman itu memang <kehwan> belum rendal kalau fotonya belum dipajang di tiara dewata oke oke oke oke ya masa kecil ya. biasa nah, nah, nah, nah. kalau permainan di masa kecil paling senang main apa Oh, Gamer nih? Gamer aku dulu Gak ya mainan bang. anak gini. gini? Anak-anak biasa gak main, main kalem, main benteng, gak asap Tapi favorit Nintendo? Semua aku favorit sebenarnya Cuman yang paling berkesan waktu itu kan memang, memang waktu zaman-zaman kita mungkin tau Iya lah itu kan yang excited sekali waktu lapat. Aku zaman enggak, aku gak enggak sana aku Apa? Enggak Permainanmu, tajan? Enggak. <laughs> main sepeda mm sepeda ya rasih sampai punya geng ya. gitu. Sama sepeda. aku SD tuh dari kelas 4 SD aku udah naik sepeda loh ini sekolah. Sekolah naik BMX tuh udah uh, BMX terus tuh federal pedal-pedal KW itu. Udah buat tekompo aku. Tekompo udah laguku Bon Jovi itu udah udah, udah bawa. Eh, tapi Breakdown lagu Bon Jovi gimana oh. sih? nyampur semua pokoknya. Asal udah keren, senang dah aku Biasanya kalau anak Brigdan tuh bawaannya bukan tipe kompo. Apa? Triplek tuh lu digotong ke mana? Di Biar bisa head spin ya kan? Bisa head spin pakai triplek pakai bisa head spin ya, gitu ya. kan? Kalau jajanan di Jangan kecil apa? Paling paling suka. Bodoh, Jangan. habis sekarang aku masih senang lu pisang orang. Sang orang, sekarang aku masih sama Bobby Bobby SID hmm. dulu dia tanya dia kalau memang ini dulu jaman-jaman UFC, UFC dia nonton ke rumah lah rumahku tuh, sambil kita bikin pesan goreng sambil nonton cuma nonton bareng sama dia jaman, -jaman UFC tahun berapa aja? tahun 2000 ya. Ya sering dia ke rumah dulu berarti jajanan masa kecil paling favorit pisang, pisang goreng reng. godoh hebon godoh, eh, goboh lagi, <laughs> godoh hebon catat ya, godoh hebon <laughs> jajananmu apa waktu kecil bro? wih, aku anak kampung, kampung, kampung apa tuh? banyak jajanan masa kecil paling, paling favorit tuh kayak uh, rambut nenek oh, ada papung, nah. lo, lu, iya aru manis? iya, oh. bukan aru manis, rambut huh? nenek yang di, dipakai kayak mau dikelempengkan segede gini regal, tapi hmm? bukan regal, kasih rambut neneknya di suhu itu, itu dah, itu ya. dah dia, arom manis ya. tuh bro namanya bukan harumanis manis yang dah itu, itu gulali namanya oh, gitu Bulali. Kayak -kayak. oh gulali kayak gini arom manis tuh yang ada kayak di dagangnya sepeda tuh ada kotak-kotak kertas kaleng-kaleng berpuk dulu ya biasa ada aja yang lebih klasik dia pakai buat kayak biola yeah. gitu. ya, itu udah romantis namanya itu. Ya, itu dah hmm, seneng itu. dulu markas mereka tuh di sebelah rumahku tuh. oh gitu oh, di belakang tiara <laughs> belakang tiara Dewata itu markasnya Romantis dulu situ <laughs> <laughs> sengaja kita cari yang yang gerontongan gede yeah. lu yeah. eh, yeah. tempat yang gede yang belah aja ya, gitu dapet itu gue ini hmm. dah. Ayo itu cup-cup-cup nih Ah, udah, Itu orang-orang ya. tertentu aja dikasih tuh madagangnya tuh <laughs> Kalau gak gini madagangnya dapat tuh Orang dalam aja oh. boleh tuh Udah-udah nih stoknya nih unyaknya Roy nih gitu <laughs> Apa lagi bro? Apa lagi? Hmm. Banyak, pertanyaan ini banyak loh hmm. Banyak Tapi aku gak mau nanya-nanya yang receh Wah hmm. Roy yang dia. biasa Masa nanya-nanya <laughs> yang receh Pernah ngalamin cinta pertama gak? <laughs> Pastilah <laughs> Pertanyaan apa itu? <laughs> ya, cinta ceramonya deh SD udah pasti Uy, ya. SD ya? <laughs> Istilahnya penyakangan <laughs> yang kita rajin sekolah <laughs> Semangat, terpahit-pahit udah dan, dan itu yang ditaksir satu sekolah atau beda sekolah? Satu sekolah, pasti beda sekolah susah ya Be Belum beda, susah iya. Ya, ya, ya, hmm. ya. Satu kelas pula? 11 aja sih. Pernah lebih ya? Nah, biasa dong Dapet Semua gak? orang pasti pernah. Dapat enggak? Enggak. Jelek gua. Ditolak, ditolak aduh. Ditolak. Enggak nah, sih, aku memang enggak. Hmm. Ini cuma senang-senang yang biasa, senang lihat, senang ngobrol, udah manis deh enggak apa-apa. Nah, kalau, apa. kalau kalau kalau sampai ngeberin pernah enggak? lah Enggak pernah. Enggak aku. Jarang aku kan tipe kayak gitu. Kalau Ngesin. begitu pernah enggak ditolak? Pernah suka nyamperin udah gimana tapi ditolak pernah nggak pasti, pasti pernah lah nah, Tapi itu SMA kan? Oh nah. udah lewat dari udah kecil lewat. itu oh, enggak. Enggak. Nah kalau Pernah nggak ngalamin hmm. apa namanya Masa-masa di -masa Dimana kita tuh harus Memilih Untuk Jalan hidup hmm. untuk mandiri kita sendiri harus memilih nih. pernah nggak? pernah pasti pasti pernah. waktu tapi ini berat pilihannya hmm. karena harus meninggalkan sesuatu yang kita sayangi misalnya. Hmm. berat ya? apa ya? Oh. ya modelnya suka minum nih. Hmm. Ya, harus ada pilihan nih. oh ya ya aku aku pernah sih. Dulu dari dulu sih memang dari dari pertama bikin band aku memang minum minuman memang akrab sekali dengan aku dan hmm. lingkunganku juga dengan teman-teman sempat istriku juga awal-awal uh, kita uh, bareng tuh setelah dia lihat-lihat kok sering mungkin orang ini minum setiap hari gitu sampai mabok-mabokan uh, berhenti minum buat apa mau sampai kapan menurut ini ah gak ini hidupku nih gak bisa gak kurban akhirnya satu momen ketika aku ingat itu acara punk itu punk tahun 2018 saking banyaknya aku di punk itu kan semua pang dari Bali yeah, itu dari Garangas Mereka bawa minumannya sendiri-sendiri ketika aku di area sana lewat teman-temannya dikasih ini kasih ini, dikasih ini nyampur lah tuh semua, sampai aku mabuk, pulang, untah darah aku, muntah darah akhirnya dari situ aku ah bener, stop dulu stop Emang bener-bener darah tuh yang keluar, ya, segar tuh Ya, yang kayak Kaya ya, Baru nah, digorok ya. tuh hmm, Ya itu yang kental-kental dulu Boy. Itu akhirnya beristirahat aku, istirahat Biasa kan kalau pemabuk kan, hmm. ah suat becah, minum hmm. Tapi udah ketika kita udah merasa fit lagi-lagi ya yeah, iya, kan iya, iya nah ketika aku udah merasa fit, aku coba lagi minum lagi tahu oh, nggak apa-apa tapi pulangnya udah wah oh, sakit luar biasa beriang segala macam nah dari, di sini gak ya, sakit di sini dalam itu nah dibonceng lah sama istriku jam 3 pagi itu ke rumah sakit waktu itu dari sana aku bilang tidak aku ini apa namanya alkohol dulu kan yang garis keras garis keras <laughs> <tuh>. yang <laughs> sudah bertahun-tahun menemani aku <laughs> mungkin setengah dari umurku tuh aku udah, udah udah minum itu kan akhirnya udah sampai sekarang pun uh, jarang aku minum alkohol terus bir bir bir man. ya kan ya apa um, rendah alkoholnya ya, ada ya. sih alkohol rendah tapi... dan dan lebih fun kan ternyata kalau bir itu kalau dulu jihad dimanapun main harus ke, harus ke minum kalau nggak gitu ada yang kurang gitu. ada <laughs> kayak <laughs> apa ya istilahnya tapi setelah sekarang dari tahun 2018 tuh Aku main setelah main bersama jihad pulang merasa lebih ini loh lebih enak rasanya sehat kita dan pikiran kita masih oh anak udah makan belumnya belum ma belum aku beliin dulu kan udah habis main udah udah teler udah itu yang aku mau perbaiki sekarang hubunganku dengan anak-anakku keluarga lebih lebih ke keluarga lah lebih ya, ya. ya. ya. lo uh apa istilahnya, pangrok yang udah bapak-bapak tuh istilahnya umur-umur nah, nah istilahnya kalau memang, kayak ini mbak, aku minta sekali ini oh, biasa kok aku, cuman gak seperti yang dulu lah istilahnya kalau memang nah, minum sekali juga. juga kalau minum hanya sekedar hmm, dan ada apa namanya kalau anak-anak tuh minum ya jujur aja, belum minum tuh uh. Lokinya gede, hmm. satu Loki kelaku ngedaom, oh. setengah yang bagaimana kalau hmm. kita sikat tuh tek, sekali aja. Ya. Kalau dulu untuk ngontrol berhenti itu aku susah, lu udah gini, ya, minum, udah udah sam sampai selesai ya acara cara itu itu. Selesai. nggak nah, pernah aku bilang berdia. Nah. Jadi itu bukan mabuk dia ya. Mabruk, nah. mabuknya menyalatik, tik, nabruk nyala tik, ya nyala tik, nabruk nyala tik, nabruk nyala masalah nabruk nyala masalah. masih sekarang aku masih Roy sebuah nabruk nyala hmm. sebuah apa nyala tik, nabruk nyala tik, nabruk nyala tik, nabruk dari nol lah dari hmm. nol sampai sekarang ada nggak sebuah prestasi yang paling dibanggakan? Oh, waktu itu tahun 2013 ya. Aku lihat udah teman-teman yang lain udah tur, keluar luar negeri gitu kan. Aku berpikir kalau aku sendiri berangkat luar negeri kayaknya masih jauh, masih jauh istilahnya hmm. kesempatan untuk itu kan. Makanya aku bilang ke Dede manajerku waktu itu Dede Tolong bisa ngga kamu usahain gimana caranya bikin tour band kita nih band jihad nih biar bisa ke luar negeri oh bisa, gampang tuh coba nah, langsung nah. aku pingin uh, aku bisa tahu luar negeri dari band ini hmm. dari bandku yang aku bikin dulu aku bisa menerima hasilnya dari situ diatur lah sama Dede tahun 2013 jihad sama Scare of Bam itu ke tour Asia. Woi, nah, mantap. Uh, Mudah-mudahan bisa diulang lagi sih. <laughs> bisa kalau udah nah, makin, karena kalau, waktu itu aku, kalau ada covid ini bisa. Nah, <laughs> diulangnya karena apa ya? Nah, Eri itu sebenarnya gara-gara itu. Jadi setiap kita di uh, kota atau setiap kita mau perform, pasti mabuk berat tuh. Ini aku pernah keluar negeri, tapi aku nggak ingat, loh. Cuma lihat dari foto-foto, kan? Uh, waktu ini di di waktu di Kuala Lumpur, oh di, di Johor, ini di Bangkok, ini di Singapura. Tapi kan memang, seorang kan, kayak emang. Ah, oh, tapi tak kan. lup Jadi, ada yang kiri, enggak? Enggak, nggak, nggak, nggak. Sampai <laughs> di Sumpah <laughs> e, <pink> ya, <laughs> maksudnya nggak, Sampai di suruh satu band. Coba telanjang di airport ya Yon. Oh. Kayak boxer pakai boxer di airport. Aduh. Ya, Kita kebetulan menemukan orang yang pas buat <guruh> buat partner jalan. Gila-gilaan. Gitu. Tapi seru tuh kan? Seru, seru. Bulan belum pernah ada yang pakai boxer di, nah. <guruh> di airport. <guruh> Jihad aja. Semua apaan ya? Buka celana. <guruh> buka celana, persiapin kamu buat bawa boxer, <coughs> boxer semua. Buat apa? Buat nanti di di airport setting setting pakai boxer juga. adalah dia punya ini sendiri story sendiri buat di apa namanya? Ah, tapi itu udah wih pangrog banget jadi ya, Wih ah. pangrog banget. Masih belum masih mohak waktu itu Iya, belum tentu band hmm. luar negeri kayak gitu. <laughs> belum tentu loh. Mungkin belum ada yang ibigilari, kita, istilahnya untuk di, <laughs> di sini bangsa Eri ini. <laughs> <laughs> udah capek tuh waktu pulang tuh waktu udah ya, sampai di bandara tuh. Buka telan buka telan apa Sekarang syuting gitu <laughs> hmm. Tapi fun kan? Fun, pasti fun Semua Seru, fun kan? Seru Seru Itu ya. adalah salah satu cerita mungkin untuk jihad sendiri Cerita hmm. paling gokil lah kaling hmm. paling Banyak sih ceritanya jihad ya? Banyak, pasti banyak Tapi dari... mungkin salah satu cerita yang paling Enggak semua band mengalamin hmm. Ya, yang dimana sebuah dibilang prestasi nggak prestasi tapi apa apa istilahnya kalau kebanggaan ya mm. kebanggaan tersendiri lah. karena kebanggaan orang itu beda-beda ada yang bangga dapat uh, uh, apa namanya rumah rumah yang bagus ada yang bangga punya istri cantik ya. ada yang bangga kebanggaan tuh ya itu standar oke Rei, kita mintanya jawab apa? Hmm, apa lagi? jawab? Apa nih? Iya, apa aja? Boleh dijawab, boleh hmm. nggak dijawab juga. Nggak apa-apa, ini sekedar hanya permainan, hmm. ya kan? Tapi sebelumnya, aku pengen tahu nih, biar aku punya dapat satu lagi kata-kata. Hmm. Hmm. Ini acara kita kan, namanya bom. Hmm. Nah, kalau untuk Rei, apa definisi kata bom menurut Roy itu apa? Boy. <tuh> Kalau aku sendiri kebetulan namanya pas tuh bom, bom itu istilahnya yang paling berperan di, di, di perjalanan karirnya Jihad sampai sekarang karena yang mendanai album pertama Jihad itu adalah bom on bass band. Oh. Tahu nggak bom on bass itu siapa? mereka hmm. rock. Oh. Bayu Edananta. Ya ya ya ya, uh, ya ya Siapa lagi mereka tuh? Uh, mungkin siji. Lupa aku drummernya siapa. Nah dialah mereka lah BOM on bass. Makanya waktu di album pertama BOM on bus record. Itu namanya. Kebetulan sekali namanya BOM. BOM juga. ya. Uh. Tapi kalau aneh kata BOM itu sebuah singkatan. Hmm? Oh, yeah. apa gitu? Nah, jadi kalau menurut versinya Roy, BOM, BOM itu apa? Blue on my life. Wih, blue on my life, <laughs> blue on My, oh iya, bahasa, wah iya. bahasa, iya. bahasa asing kita dapet, Yuk kita dapet bahasa asing nih. "Blow on my life". Oh, supplier oh. ku itu si Maung Ming itu. <laughs> oh, kalau dia masuk supplier semuanya, dia tuh. Oh iya, iya, bandar semuanya, susah Aduh, dia pas ya masuk ya, bom ya. Masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk, masuk. Tung, terlintas di otakku. Oke, berarti kita masuk main di, main tanya jawabnya ya. Film fiksi favorit apa? Uh, The Abyss. Aku nggak tahu tuh. Klar. Nah, saya nggak tahu The Abyss gue. Apa The Abyss? The Abyss itu ada apa namanya istilahnya uh, short alien yang masuk ke dasar laut tuh loh. Oh, belum, belum, belum tahu apa, Oh itu belum, tahun belum. berapa? Tahun film tahun 93 tuh. Belum, Sampai belum. sekarang aku nonton berkali-kali tuh film itu. The Abyss The tuh. The Abyss coba. Aja. Nanti aku gue hmm. belum tahu aku tuh. Pemerannya siapa? pemerannya enggak enggak terlalu gak ter, terlalu terkenal seorang orang-orang. ceritanya aku senang. <laughs> e, sama apa lagi ya? E, mungkin ini Romeo and Juliet film fiksi nih. Romeo. Eh <laughs> mana Romeo and Juliet. Ya, ya plesetannya Romeo and Juliet tapi oh, istilahnya yeah, ada yeah, yeah. Ada loloknya di monster, iya iya iya iya. Kalau pelawat favorit siapa? Di mana di sini? Ya yeah, di Indonesia. Di Indonesia, namanya apa ya? Oh, dono. Oh, ini almarhum. dono, DKI know. ya Warkop dari dulu, loh. Zaman-zaman dari kecil, loh. nonton ke bioskop. Pernah gak zaman ke bioskop? Tiba-tiba lampunya mati, datang datang apa namanya pemeran yang benernya barokop DKI nya datang yeah. di pasar teater waktu itu oh iya biasanya kan mereka bikin bikin film ya. zaman itu iya iya zaman ya, ya, ya, ya, dulu kalau luar, luar negeri luar, -luar negeri ya, komedian bang. favorit uh, aku suka film komedi siapa Jim Carrey dulu aku senang Jim Carrey hmm. ya dia berwatak hmm. komedi sih juga dia yeah tapi komedinya dia gila gila apalagi film Asventura tuh nggak jelas itu film jelas uh, ini apa namanya The Mask banyak sih iya hmm. oke okay. nah kalau parfum favorit aku parfum kebetulan nggak terlalu gini loh ya ya ya apa yang ada di rumah punyanya almarhum bapakku punyanya istri itu yang ku pakai nggak nggak pernah aku untuk, untuk beli, beli. Ya, enak, enak, enak. oh gitu oh iya iya ya. masuk masuk mas. masuk mas tolong bayar ya ya, ya sudah nah. sudah dibayar oh sudah dibayar oke oke langsung langsung aja oh gitu waduh wah oh, ini apa nih? apa lagi nih? iya semua pokoknya yang ada ngorder sanggul <laughs> apa rambut bondol <laughs> sepertinya batangan yang datang nih ini. Wih, ini apa nih? Apa nih? Kemasannya? Oh. Oh, oh, ini. Oh babi Guling Chandra. Temanku nih yang punya nih. Nah, nah. nah. mungkin Iwan. Iwan. Afdol. Nah. Wah, sendiri yang ginilah. Weh, thank you, babi Guling Chandra. Uh, Iwan. Iwan punya cerita lucu dulu dulu, okay. waktu ke jaman-jaman kita <laughs> muda dia yang punya ini babi Guling. ini. Numpul dulu di, di di rumahku tuh di kamarku tuh. dia zaman dulu kan nggak ada HP tuh kita yes. nelfon, dia datang buka sepatu, pakai kaos kaki cuma satu aja. Kleh. Ternyata aku pengen pakai kaos kaki cuma satu saking cepat-cepatnya pengen kesini, ke sini ke rumah Amuro ya. <laughs> Itu ala konyol nih si Wan pakai sepatu. Pake, tapi makasih ya, ya untuk Gugul hmm. Janda untuk supportnya di malam ini. Semoga suka, tapi kan suka kan? Suka. Suka, suka ya? sekali ini favoritku. Bisa dibuka kok kan? kalau emang mau dibuka, mau diboleh dibukanya boleh ya? Nih? Ini, ini, ini, ini, ini apa nih? biasanya kita dapat spesial huh? yang datang-datang datang dikasih spesial mungkin berisi apa gitu nih woi ini emang favoritku dari dulu sih ini. oh bukan ini ya? oke okay. apa tuh? apa biasanya ada yang surat cinta itu oh dokumen rahasia iya iya oke, manci banglah rato siap iya iya ya. thank you man <laughs> Kita lanjut ya, hmm. berarti enggak lah kalau parfum ya, nah, parfum enggak. enggak, terlalu gini ya? ya. Nah kalau apa adanya aja aku, kalau program TV favorit, yang di mana nih? Apa aja, di luar boleh, di Indonesia boleh. Ah, Suka soalnya... nonton TV nggak? Uh, kalau dulu acara-acara dulu pasti aku nonton, di zaman-zaman masih. Belum ada YouTube gitu, ya. Suka aku, Renegade. Gitu, Jaman-jamannya -jam kita masih belum seri, sebenarnya. Belum ada seri, sebelum seri. Saya belum, saya belum serius. Saya belum serius. Saya belum serius. Saya belum serius. Saya belum serius. Saya bukan untuk perform, kalau udah favorit hmm. kan selalu ya. dipakai kemana-mana udah favorit Anting pasti Anting-anting ya. kan? Anting, cincin, serius. Wajib belum wajib, ya? Lagi. Oke, wih kayaknya ditanya mantan saya banyak ya nah, ya. Iya, oke, banyak. oke oke oke. Uh. Nah kalau profesi atau status favorit, maksudnya profesi atau status menjadi so, oh. menjadi status favorit apa? Profesi. Orang lah aku lebih senang orang mengenal aku sebagai uh, vokalis jihad. Berarti musisi. musisi. Daripada status karyawan atau apa? Pengusaha. Nah, Aku lebih senang orang mengenal aku sebagai seniman lah Oh berarti artis hmm. Artis? Artis aja? Iya artis itu hmm. kan seniman artinya Artis sahada. Iya bener artinya artis kan seniman Nah di Indonesia yang salah yang Salah. Jadi Berpikiran kayak... artis itu yang udah ada Sok kaya-kayaan iya. ini ya. Kalau udah yang udah gitu itu bukannya nama artis Namanya selebritis hmm. Oh, ya. <tuk> kalau artis tuh kayak kita kita ya. kita artis nih semua di sini artis seniman. nih seniman. seniman. seniman. Kalau seniwati berarti apa ya? Hmm. Apa ya kalau perempuan kalau kalau laki kan seniman. Hmm. Kalau perempuan Sa seniwati. Seniman gue, oh, gue, seniwati. Seni tuh namanya. <tuk> Nggak nah, seniman itu ya satu kata dia seniman. bukan seniman seniman seni, man. seni, man. <tuk> seni <woman. tuk> Kita ngomong masalah musik berarti. <tuk> Kalau alat musik favorit adalah, aku kebetulan nggak terlalu mendalami alat musik ya. Aku coba. Tapi kan ada alat musik. Karena karena nah. karena, karena, karena, karena musisi kan pasti hmm. punya favorit alat musik. Drama aku seneng. Walaupun Drama. bukan favorit. Uh, istilahnya dulu waktu jamming jammingnya masih ada uh, sebelum ada apa namanya istilahnya. Uh, Devil dice ada culture yeah. on fire mid Aku beberapa kali juga jembing ikut walaupun masih amburadul main drum kan ya mungkin itu yang, yang satu yang aku jadi lebih, lebih, lebih senang gitu ya. karena dari kecil kan memang aku memang pengen sekali bukan mikrofon <laughs> ya, ya. ah. kan padahal mau nyanyi nyanyi kan biasanya favoritnya kan mikrofon, hmm. Malah drum tapi gak masalah ah. lah Nah, kalau cemilan favorit cemilan favorit Uh, yang kecil apa yang ini cemilan mana ada kalau gede cemilan namanya uh, ini kan cemi, cemil, kalau... cemil bom <laughs> cemilan Kalo... apa uh, aku suka keripik suka kacang berarti yang kriuk kriuk kriuk kriuk, kriuk, -kriuk senang Uy. padahal vokalis ya hmm. itu biasanya pantang loh Aku bukan vokalis yang yang mik gini gini, oh, gila -gila. Nah, lah yang yang, ya. uh, <laughs> yang suaranya uh. bebas bebas yang berminyak yang berlemak yang bang bisa Su suka batu batuan nggak batu batuan nggak nggak suka uh, nggak bukan nggak suka ya nggak biasa aja sih tapi paling nggak dari sekian banyak batu hmm? ada nggak kira kira ini batu ini batu favoritku lah ada sih uh, istilahnya waktu almarhum ayahku meninggal itu punya koleksi kan cincin-cincin hmm. pernah aku sih ada yang satu aku pakai apa namanya pospor atau apa ah. yang kalau di gelap tuh dia blue glue, blue, blue eh, glow itu apa atau hijau jadinya dia kalau kalau gelap tuh hijau uh. kayak uh. nyala dia itu ini juga bisa itu apa namanya yang giok juga bisa yeah. ya giok ngalah malam-malam. Nah, dulu aku yang aku menyesal sampai sekarang itu pernah aku, karena itu aku senang aku pakai acara weekend warrior dulu di Nanobuyan. Saking mabuknya hilang <laughs> cincinnya. <itu. laughs> Wah, padahal uh, bagus itu. Yeah. Giok tuh untuk menetralisir. Oh, ya? Yeah? apa itu namanya aku nggak tahu mungkin ya mungkin kalau hmm. emang itu benar giok hmm. giok tuh biasanya kalau orang yang emosian dia tuh cocoknya emang giok biar hmm. biar agak terdar terlister ya Iya, kan? kan? ya. biasanya sih hmm. itu kan menurut orang-orangnya hmm. yang aku dulu. Gak, gak terlalu ini sih oke okay, next next band luar favorit band luar favorit ya. uh, untuk pang aku memang suka total kios uh, Suka ke casualties uh, untuk yang zaman dulu ya Bon Jovi aku suka hmm. karena Bon Jovi aku ingat itu album pertama yang aku beli waktu SD itu harganya masih 700 kayaknya 700 rupiah apa udah hmm. 2000 gitu ya yang yang ininya plastik masih plastik yeah. tebal itu Aku beli di Istana Musik tuh uh, saking saking senangnya aku sama lagu lagu Uh, you give me uh, You give you, me a bad name. Uh, I develop a bad name. Pe yeah. aku beli itu, ya itu band-band favoritku. Band luar favorit kalau band Indonesia? Band Indonesia, SID, Criminalist Soul, teman-temanku semua. Jihat nggak? Nggak. Pernah aku senang <laughs> sama bandku sendiri. <laughs> Siapa tahu, narsisnya band. kan? <laughs> uh, bandmu aku senang, bandmu. Apa? Aku nggak punya band. Ben. Gak punya, gue bener. udah yeah. bukan kan? Udah surut ke sana. Oh, nah. Udah, dipecat aku. Mm. Udah, <laughs> Kalau band berbahasa Bali, Lord. Ah, Triple X. Gua senggang nih. memang kayaknya tak <laughs> modelnya loh, dan nonton. nontonin. Tuk -tuk gitu ah jangan gitu ya, <tuk> <tuk> masih nonton eh. eh, eh. masih ah, uh, uh, setiap hari aku sama dia gitu, aku sering sama dia, tiap, hmm. hampir tiap hari aku sama dia. Apalagi, nah kalau olah olahragawan dan olahragawati favorit Indonesia? harus kalau aku dulu SD Elias Pikal itu senang petinju, tuh kucing petinju Petinju ya. ya, Elias Pikal itu ya. olahragawan, iya, olahragawan tuh. Walaupun uh, karirnya nggak nggak lama kan ya, tapi kan dia legend waktu hmm. itu. Aku waktu SD pasti dah nungguin, Elias Pikal lawan judo, chun lawan, olahraga lopsi. Kalau olahragawati? Olahragawati. Mana? Apa ya, nyentol olahraga nah? Banyak Indonesia loh, Uy. Mungkin bahaya... susi Susanti mungkin ya. Ya, ya, karena bisa. waktu itu bisa peraih medali emas hmm. pertama yeah. kan? waktu itu waktu aku masih SMP itu ingat aku tapi ngomong-ngomong tadi kita ngomong-ngomong tentang kios Erik tuh sempat bikin video-video yeah. ya, yeah. keren loh. Nah, aku yang jemput yang ke bandara ajak ke lokasi syuting si Erik tuh ya, itu juga uh, kebanggaan juga kan band band band gede itu loh yeah. band gede loh istilahnya tuh. kamu punya kesempatan buat buat menjemput band idola oh iya. sendiri nah. Uy, jemput uh, dan bisa hangout bareng bisa bikin video klip bareng hmm. nah kalau olahraga favorit apa Roy? olahraga favorit aku dari SMP itu atlet basket aku belum ya <laughs> <laughs> aku masuk SMA pun pakai prestasi basket tulang aku dulu SMP2 SMP, SMP Negeri 2 dan pasar uh, juara basket terus pakai sertifikat itu aku masuk nah waktu di SMA malah malah malah nggak basket malah malah nggak nggak ikut ekstra sama sekali jadi waktu rap, mau rapotan baru kubu emang dari sekolah kan waktu masuk kan pakai istilahnya pakai melampirkan ijazah hmm. apa namanya prestasi, prestasi. itu malah kan dari SMA tuh kan juga memanggil dia oh, iya pertama-tamanya memang ikut-ikut nanti lama-lama istilahnya pergaulan makin makin brengsek tuh kayak <laughs> bagian brengsat jadi aku tinggalin lah ya oke okay lah nah. yang penting kan sudah punya prestasi sudah, ya. walaupun SMP hmm, SMP aku juga profesional sepak bola sepak bola Lalu. sama berarti sepak bola sepak bola profesional hmm. lagi ya yeah. iya yeah. nah kalau film favorit film favorit One Night in Bangkok <laughs> Oh, ya itu. Iyalah. Legend. Film legend. Kalau tengah-tengah Nanti di sama sama Apa tuh Bangkok. produksi tahun eh. 19 berapa tuh? ya 80-an uh, 80 kayaknya. Tuh, baru Ya pokoknya <laughs> <laughs> masalahnya mungkin kalau kita nonton itu karena dia bercerita filmnya langsung langsung aja. Karena kan langsung langsung. Ini kan bercerita, bercerita dia, dia ada, ada, ada traveling tra dulu, uh, ada naik apa tuk tuk uh, dulu, ada segala macam. Ada Weh. musiknya. <laughs> cecak cecak <laughs> Rusak. <laughs> Oke, okay. hmm. thanks. Sudah nah, 2 jam ya. <laughs> Enggak. Belum. <laughs> Belum. <laughs> <laughs> <laughs> Enggak kerasa ya kalau kalau oh, gini. Kalau ya. aktor dan aktris favorit hmm? Indonesia, aktor dan aktris favorit Indonesia. <coughs> aktor aktris eh uh, siapa ya? Kalau film-film zaman dulu aku seneng apa ya? Anu Karno, mana ya? Anu Karno, Karno? Sidul heeh, mm, enggak sebelum Sidul sih, lama-lama ya. Dia oke, kontol aktor. Mm. dia gubernur apa? bupati enggak <laughs> tahu. Heeh, sekarang kalau aktris, aktris, aktris mana? kayak bingung <gur> ya? enggak terlalu lah. Gue yang saya ya. <laughs> ada ya. referensimu? Gak ada. <laughs> Terserah gue suka siapa. Siapa suka ya? banyaknya artis dan aktris di Indonesia ini. Uh, Ehh... Yeah, Nyena. Uh. Dari tadi jawabannya jadul-jadul aja. Aku belum sejak zaman sekarang. Capam yang baru engkleng, capamnya ya dulu dah. Era merinada. Iya tapi dulu, wih. Itu Indo pertama, kayaknya ya tuh. Enggak, Indo pertama. Coba-coba ya. Enggak juga. Mungkin lo Indo pertama. Susana. Enggak, susana enggak Indo. Ah, maksudnya Indo sih? Belanda ya Bro? Enggak, enggak di sana nggak Indo ya mungkin kalau Indo-Indo zaman dulu aku kurang tahu banyak sih tapi ya, sekarang sih, banyak ya kalau sekarang rata-rata hmm. hmm. Indo tapi perhatiin nggak dari zaman dulu tuh kalau sudah main film pasti dinyanyi hmm. ada ada soundtracknya Enggak, pokoknya kalau dia udah kalau udah main film hmm. pasti dia nyanyi Parametar Rusadi, pokoknya nah, apapun, udah, India, nah, ya. kalau udah dia udah main film, nah. pasti dia nyanyi, nah. bikinnya dia single atau bikin album nah. zaman itu. Coba nah. ada perhatian. Ratnasari, pokoknya siapapun, <laughs> siapa ya, kalau udah main film pasti nah. dia nyanyi. Nah, kalau zaman sekarang rata-rata, aku perhatiin, nah. nyanyi dulu baru main film. Nyanyi, main film, baru youtuber gitu ya. Iya, <laughs> <laughs> iya memang benar. Iya, rata -rata udah rata, punya banyak penggemar eh. uh, baru, Langsung. baru bisa ya, berharap oh, kan. Jadi usahawan sendiri ya. dia, jual diri lah. <laughs> <laughs> iya jual diri nih, ya. YouTube. Melacur ternyata. <laughs> <laughs> <laughs> emang begitu, ya. tugasnya emang gimana? Ya. Nah, kalau kuliner sama uh. minuman favorit apa bro? Kuliner aku senang. Uh, ada dua ya, kalau kalau kalau makanan luar aku senang pizza, kalau makanan lokal aku senang lawar hmm. lawar, tapi kalau dikasih aku lawar atau pizza barengan lawar aku ambil oh berarti <laughs> lebih ya. ke lawar ya? karena lawar itu makanan yang disajikan harus kamu makan sekarang juga gak hmm. bisa kamu makan nanti, yeah. karena beda, rasanya kan beda, udah udah basi dia, cepat basi baru di tulang. tuh langsung ya. langsung, tuh baru, mantep babi guling, favoritku Wori. Kalau babi sih banyak yang bilang emang rasanya hmm. tuh enak. Ya, yeah. apalagi babi dari keluarga baik-baik. Senang. <laughs> nah, pertanyaannya <laughs> adalah, gak, kenapa babi kalau kalau jalan nunduk? Uh, karena dia malu ibunya babi, Iya iya iya. Iya, siaran banget. Uh, <laughs> Ibuku babi nih uh, <laughs> nunduk di jalannya. <laughs> <laughs> Tapi dia oh, lagi gitu, iya. tapi keluarga aku dari keluarga baik-baik. <laughs> Itu agak-agak gini deh, uh. biasanya babi hutan. Hmm. Agak gini, kenapa? Agak brutal. Aku kan babi hutan, hmm. bukan babi kota katanya. Yeah. <laughs> agak tinggi dia kepalanya dikit. Uh. Tapi udah babi kota, pasti jalannya nunggu. Lebih, lebih minor ya? Uh. Kenapa? Babi kota. Babi lah. kota, <laughs> <laughs> babi kota dimana, di mana? Yeah. Di Tanggumar apa? Babi pilih chandra. Oke okay, oke. Okay. Next Roy. Ya. Yeah. Figur atau tokoh favorit apa Roy? Figur tokoh favorit. Figur mm. atau mm. tokoh. di Indonesia ya. Soekarno masih. Soekarno. Soekarno. Karena kebetulan almarhum Bapakku juga Soekarnoismo juga. Dari dari kecil sudah dikenalkan sama sosok beliau. Kakakku, kakak kandung juga. banyak yang figur sosok mereka yang yeah. difavoritkan. So pertanyaanmu dua orang, terus lima, baru dua puluh, boleh ini kan? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ya ya lagi, lagi apa lagi apa lagi? Superhero favorit? Superhero favorit Superman? Pasti. Oh, e ya. <laughs> oh, Gaban, woi <Boy>, tamat. <laughs> Kalau oh, dari Amerika kan ini Superman. Indonesia Superhero Gundala Wuih uh, uh, Gundala petar petir Ya Rama uh. Superman Indonesia Tau Rama? Masa nggak tahu? Iya naik ini aja naik gini apa namanya Burungnya aja Burung Itu Brahma oh, Bukan Sao sepuh <tuh>, tuh Ini Rama Superman Indonesia Cepat cari filmnya tuh tahun 80 an ya? Bukan Bukan ya, okay. Siluman meng <tuh> Bina yang favorit? Uh, anjing Oke. Okay. Sutradara favorit? Eri ST. Ngah. <laughs> kalau songwriter favorit? Uh, songwriter favorit? Uh, Jering aku senang. <laughs> Jangan tiba-tiba mau -tiba Jering aku senang sih. Kenapa sih? Nda, songwriter ya emang. Ya dari, dari sekian banyak teman-temanku yang bikin lagu, istilahnya pasti kan yang terdekat dulu kan kalau aku yeah. aku lagu-lagunya dia kan istilahnya uh, ininya dia apa namanya uh, istilahnya kuat tuh liriknya, liriknya. Uh, Dia punya karakter, punya karakter. Dari sendiri. album Sid, kalau aku nggak tahu, udah tiba-tiba udah ngeluarin uh, album, aku dengar bisa tahu kok oh, ini, ini yang, yang bikin dia. Bobby, ya, ini ya. yang bikin uh, ya, ya, ya. sama aku juga tahu kok, hmm. ngerti kalau udah dia ya. yang ngeluarin mereka, hmm. emang punya karakter masing-masing. Sudah. -masing hmm, gitu ya makanya perkembangan lirik jihad juga uh, berpengaruh juga kalau uh, dari aku lihat ini uh, SID dari jihad yang pertama aku bikin lirik-lirik kan salah asal waktu masih muda kan penting jadi lagu lah yeah, gitu yeah. sekarang kan harus istilahnya memang cari yang pas uh, istilahnya... Uh... Patronnya ya Patrunnya Ada ada kan. alurnya ya. udah mulai belajar Bikin seperti itu kan Emang setelah lihat dari lagunya teman-teman oh, Nanti itu kita di sini di BOM ini ada challenge loh Oh ya? iya? Iya hmm. Challenge nya nanti hmm. Ya. Hmm. Entah apa yang terlintas ya. dalam ah, benak apa. dan otak Oke okay, let's do it Iya nanti hmm. oh, Nanti okay. Nanti, okay. nanti itu Belum selesai pertanyaan baru sedikit oh, Iya belum kembali. selesai kembali. Ya, Kita main tanya cepet Siap? Siap Cepat nih. Cepat, enggak okay. boleh lambat. Hmm. Sampai di manakah ke apa namanya tuh? Apa, apa istilahnya sih? Sir, apa namanya? Uh, tanpa tanggung jawab, spontanitas. Spontanitas. Tanpa berpikir dan tanpa banyak alasan. Nah, langsung tacak, tacak nah. gitu ya, oke. Okay. Nah. Ta, ta, ta, ta. -ta. Nah, oke. Ready? Jadi, nah. Nyata apa maya? Uh, nyata. Mengendalikan apa dikendalikan? Mengendalikan. Menahan atau, melahan atau melepas? Uh, melepas, okay. mengabaikan atau dijalankan? Uh, mengabaikan. enggak <laughs> boleh berpikir apa yang terlintas di harus di Jawa nah. nanti di sini hmm. kita percaya tidak percaya. Hmm. Mereka itu para bomberman dan bomberman akan tahu. Akan ini. Akan tahu sosok kesimpulannya. Ya, akan. Oh, okay. Sosok Roy itu seperti apa? Hmm. ternyata orangnya kayak gimana? Hmm. Nah, yang terakhir apa tadi tuh? Mengabaikan tahu. atau dijalankan? Nah itu kan tergantung maksud aku tadi berpikir tuh istilahnya tergantung apa nih kalau masalah uh, mungkin di, dijalankan uh, aja. Uh, kalau memang ada sesuatu yang kurang ini ya ya abaikan ya, aja. Oke. Okay. <coughs> Susah sudah nih? Sudah Oke. Okay. Memuaskan apa dipuaskan? Dipuaskan. Hahaha. <laughs> <laughs> <laughs> iya. iya, misalnya, iya. iya. Mm menyelam atau terbang terbang Uuh, iya. nggak bisa menanggup bro <laughs> tapi kalau terbang aku kan apal nunggu bisa masih bisa berdoa enggak <laughs> maksudnya kalau kita berkarya itu, ingin karya kita tuh terbang setinggi-tingginya nah. tapi waktu membuatnya kita menyelam sedalam-sedalamnya menyelami okay, itu. Okay, okay. ilmu baru betul. melarang atau membiarkan membiarkan meredam apa melampiaskan? Melampiaskan. Oh. <laughs> Melayang atau melarutkan? Melayang. <laughs> iya, iya, iya, Mengeluarkan atau dikeluarkan? Dikeluarkan. <laughs> <laughs> Ditahan-tahan ya, <aja> susah, <laughs> Ini orang udah berpikirnya apa nih? Apa nih? Oh, apa nih? Aku pasti ke situ pikirannya. Tapi kalau sebuah band, berarti lebih baik dikeluarkan kan? Daripada kamu mengeluarkan orang? Uh, mengeluarkan album baru uh, Karya -karya uh, kan? Uh, Karya-karya Ya, kan. dikeluarkan. Berarti dikeluarkan dari band Di, kan. iya, iya, iya, iya. <laughs> Membuka atau dibuka? Membuka. Berarti gak mau dan nunggu duluan deh. Agresif deh. Agresif. <laughs> Menerima atau diterima? Diterima. Ya. Menutup apa memutus? Uh, menutup. <laughs> lahan atau mengejar mengejar agresif atau pesesif agresif oh. Wah. <laughs> nah. Nah. mengalir atau mengurai mengalir ya, bro. Ya, ya. mencium atau memeluk memeluk ya, ya. kalau dicium bisa langsung berdiri Apa -apa? berwarna atau bercorak berwarna atau bercorak berwarna Bercorak dua, serak dia soalnya. Oke, okay, nggak jelas ya. Progresif atau creative? kreatif? Kreatif, rom. Naluri atau perasaan? Perasaan. <laughs> Dalam dalang deh. Gini-gini <laughs> melo, <laughs> ternyata, <dia>. ternyata melo <laughs> deh kan ketahuan kan? Iya nah, oh. kan. <laughs> Oke. <Okay. laughs> Memilih atau dipilih? Dipilih. Wih mahal. <laughs> Memberi atau diberi? memberi meminta atau diminta diminta tetap jawabannya mahal mencari apa dicari dicari nembak atau ditembak hmm? nembak atau ditembak nembak nembak ya hmm. Gak mau ditembak ya Nggak. gengsi, gengsi. Gak pede berarti iya memelihara atau dipelihara memelihara Iya, <imu> <So> iya iya iya merawat atau dirawat merawat berarti memelihara dan merawat wih huh. hmm. dua Oke. Okay. wih beruntung banget nih yang jadi pasangan nih <expenses> menyakiti atau disakiti? Sakiti. <c Keeping mills> kan eh, dosanya dia yang nanggung iya, kan iya, ya, iya iya iya Ui, iya iya Roy lho iya. Roy Jihan lho <laughs> iya. mau maafkan atau dimaafkan? dimaafkan eh? dimaafkan Dima dimaafkan hmm. kalau hmm. manusia kan tidak lepul dari kesalahan kalau aku pasti salah pasti ada salah tapi berarti nunggu kan dimaafkan pasti nunggu gak mau meminta maaf begantungnya <laughs> kan <laughs> kesnya seperti apa kan iya iya iya nah, iya ya, ya, ya. dirasai atau dinikmati dinikmati nggak nah, okay. hmm. <laughs> menggoda apa digoda digoda <laughs> tetap jawabannya tetap jawabannya <laughs> nggak, nggak, <laughs> mau, nggak <laughs> mau dia berubah oke oke dan kan udah kelihatan kan bagaimana kan karakternya kan enggak <laughs> punya, oh. punya harga tinggi punya harga tinggi punya harga tinggi lagi lanjut ya, ya Bu. Melawan atau mengikuti? Melawan. Woy. Membuat atau terima jadi? Buat. <laughs> Ini puas. Menunggu atau memburu? Memburu. Agresif tetap, agresif. <laughs> <laughs> Jawaban <laughs> agresif. Berarti konsisten loh, Roy. Masalah, konsisten? Oh konsisten A nih, Jawaban jawabannya konsisten semuanya. Oh, Gak pelin Itu, plang, itu ya? yang terlintas di otak ke sana. Nah. Apa lagi? Memulai atau menyudahi? mulai oh, tetep dia lo meraba atau diraba ya merawat meraba atau diraba oh meraba <laughs> atau diraba ya. meraba meraba ya. tapi apa yang keduluan situasi tertentu ya ya ya, ya. <kuh> rasio atau logika rasio atau logika rasio rasio ya Loh no, kan udah dateng kan, Roy tolong, eh Roy lagi, yuk yuk tolong yur Menerka hmm. atau Selidiki? Selidiki Si, sih langsung di.. Langsung di opening ya Konek konek ya? Buat buka oke oh. <laughs> bro Oke okay ke 300 apa tuh? Enggak. Terakhir nih. Hai hmm. Pertanyaan paling susah. Hmm. Dan sering orang terjebak-jebak. Hai hmm. Padahal pertanyaannya gampang. Aura atau karisma? Karisma. Kenapa memilih karisma? Kalau karisma kan bisa bisa uh kita rasakan hmm. kalau aura belum belum tentu orang bisa merasakan aura hmm. semua orang kan menurutku dari sekian banyak orang yang gue tanyaan yang gue ku uh, kutanya ini rata-rata hmm. mereka menjawab karisma hmm. boleh gue kasih sedikit jabaran ah, boleh Apa? Ya, mungkin tidak banyak orang mungkin tidak banyak orang yang tahu hmm. tapi mungkin orang lebih mengenal kata karisma daripada kata aura, ya. karena apa? mereka hanya tahu karisma tuh dengar tahu arti sesungguhnya tuh aku yakin nggak tahu. Hmm. karena sesungguhnya orang yang berkarisma otomatis orang yang udah punya aura. kalau hmm. belum punya aura dia tidak akan pernah berkarisma. bagaimana dia punya karisma? <tuh> kalau tidak kalau dibalik gimana? Orang nah, yang punya aura, pasti dia punya karisma Kalau orang udah punya karisma Auranya bagus, pasti karismanya bagus Enggak, nah makanya hmm. Orang kan hanya nya karisma karena lebih lebih familiar hmm. Karis, Aura atau karisma, pasti bilang karisma hmm. Padahal kalau orang Yang berkarisma tuh otomatis dia udah punya aura Tapi kalau orang yang beraura, hmm. kalau orang yang punya aura penuh Dia otomatis udah bisa berkarisma, hmm. semua dia punya Tapi orang lebih milih, karisma Hmm. Tapi kalau dia nggak punya aura, tidak mungkin dia bisa jadi karisma Baru tahu aku Memang Kalau aku berka berkarisma, beraura Aura <laughs> Aura kasih? Enggak, aura <laughs> Kenapa beraura, aku hmm. bilang hmm. Orang yang beraura pasti dia uh, Apa adanya hmm. Tidak mau mengadang ngada Tidak selalu memandang, lebih, aku siapa dia hmm. Itulah orang beraura Masuk, masuk, masuk Otomatis adalah dia hmm. punya karisma. Oh. Ah. Tadi salah terakhir, kan? <laughs> nggak salah. Ah. Tapi... Karena belum ada pemahaman. Kan? <laughs> tapi itu. Tapi ini ilmu baru lah. <laughs> tapi itu pemilihanmu kan nggak ya. masalah. Ya. Tapi banyak banyak ini udah bukan bukan udah berapa orang kita tanya ya pasti milihnya karisma. Hmm. Mereka karena lebih mengerti kata karisma itu lebih familiar. Tapi kalau setelah kita pikir-pikir dalam nggak hmm. mungkin dia bisa berkarisma kalau tidak punya aura. Dari mana dia bisa berkarisma? Setelah ini orang akan jawab aura pasti gitu. Udah udah saya <t festivals> ngagum bilang. bilangin <imuth> gitu, gak masalah. Oke, okay, oke, okay, oke okay, bro. Masih masuk. Mm. Kita udah banyak banget gitu pertanyaannya. Nah? Udah banyak nih kali. Nih, inilah Nih, nih, nih. Udah apa-apa. Uh, um. Mana dia? Ütes. Nih, nih. Udah, udah, udah. Apa? Apa lagi? Sekarang udah, kita udah banyak sekali pertanyaan kurang masih hehehe, <laughs> dia seneng <laughs> <deh dijari. laughs> masih... apa-apa? apa lagi? benernya sih hmm. kita ada beberapa pertanyaan sebelum kita mengakhiri ini hmm. acara ini dan challenge nanti ya kan, challenge hmm. dan untuk penutupannya, tapi hmm. Aku ada pertanyaan beberapa yang memang pertanyaan titipan hmm. Di sini ada yang nanya, coba tanyakan Om Roy, hmm. arti sebuah rambut tuh bagaimana sih untuk Roy sendiri? Uh, rambut, hmm. rambut untuk di karir musik sebenarnya untuk uh, mungkin di, di di band untuk lebih memperkuat lagi ini dan karakter, karakter. Hmm. Makanya itulah yang bikin aku dari awal band Sampai sekarang karena sekarang memang jarang main sih makanya hmm. rambut normal Kalau nggak kalau udah jalan pasti mohak lagi pasti spike lagi pasti hmm. Berarti Jadi, memang mem mem menjadi sebuah bukan hanya sejak icon tapi memang karakter ya. Karena di, di band jihad sendiri Uh, dari awal band, memang semua waktu itu mau hak uh, corrosion, tapi setelah berjalan waktu, ada yang kerja di uh, pemerintahan PNS. Sedangkan yeah. aku, memang karyawan, karyawan swasta itu bebas. Aku tinggal aku sendiri, jadi ketika nanti kita perform lagi, kita berkarya, uh, aku sebisanya masih hmm. bisa ingin bikin. Tep tetap ee, bikin jihadnya berkarakter gitu loh. Karena band ini adalah hidupku, ee, hobiku dan keluargaku Oke. Diterima. Hmm. Jawabannya. Tepuk tangan dulu dong. <gulis> <sRISADAS> Terus apa tadi lagi? Artis sebuah stylist <s velvet> atau fashion. Sama ya. Kayak tadi. Berarti kalau sama kan rambut itu fashion loh. Nah, istilahnya sama untuk memperkuat karakter, istilahnya banyak sih memang band yang bagus uh, Dengan fashion yang ini untuk memperkuat aja istilahnya Dan itu memang kebetulan aku dari, dari dulu <coughs> kerja di uh, yang bergerak di brand fashion Suicide Glam, yeah. uh, sekarang, sekarang juga uh, ada fashionnya juga Istilahnya memang aku menyenangi, pertama harus kita senangi dulu, jangan hmm. dipaksakan, kalau dipaksakan itu, itu namanya, istilahnya, uh, poser gitu. Yeah. Kalau aku kan memang, aku memang senang, sehari-hariku memang seperti ini. Uh, istilahnya, enggak, enggak ada beban untuk melakukan ini semua. Aku menyenangi gitu. Dan juga mungkin pemberman dan pemberwasi belum banyak yang tahu bahwa hmm. Roy ini orangnya loyalitasnya tinggi loh. <laughs> iya, itu hmm. waktu di masih susah glam, sebelumnya susah glam, di Okele ada Oakley okay. juga. <hode> uh yang membentuk uh, ekspresi terima kasihku di mana aku uh, bekerja, mereka menghidupi aku dan keluargaku. Kenapa aku tidak uh, istilahnya? Tidak loyalitas ya? Lah ya mungkin kalau aku kerja di jagir mungkin aku, aku siklus jagir pasti kan pasti <laughs> <laughs> jangan <laughs> jangan kayak <jagirnya> gini semua ada <laughs> semua ada nabi Guling, chandra <laughs> oke okay. artis sebuah tattoo <coughs> tattoo uh, apa ya kalau orang pasti jawabannya perjalanan hidup atau apa, aku biasa aja istilahnya, kapan aku ingin merespek me, me sesuatu, kapan aku ingin mendokumentasikan sesuatu, menghargai sesuatu, aku bikin. Kapan aku senang, aku bikin. Kapan ada waktu luang, aku bikin, gitu. Kapan ada uang lebih, aku bikin. Gitu. Berarti, hmm. aku senang aja, aja. Berarti ya, sebagai hanya fun aja berarti. Fun aja. Fun, aja. fun dan konsekuensi hidup bagi aku, Uh, dan gak harus ditiru juga sama orang-orang istilahnya kamu berani bertato apalagi full kamu harus bisa lebih keras lagi menjalani hidupmu istilahnya akan uh, banyak akan dipersulit kalau kamu memiliki tato daripada enggak untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu yeah. konsekuensinya yeah. harus tinggi masalahnya yeah. kan oh, yes. yeah. oke okay, Roy kita udahlah cukuplah itulah gitu-gitu hmm. -gitu nah aja. Jani apa, jani ini apa nah, ini challenge nih nah. Challenge, challenge, challenge, challenge. Ntar abis challenge baru ada dua. Itu udah-udah wajib di kita nih dua-dua-dua. Pertanyaan nanti aku ya tanya nanti. Tapi hmm. kita mau challenge dulu nih. Nah, mau main atau aku yang main? Kamu main. Kan? main. Aku yang main. Dari mana nih? Kira-kira kita. So, apa ini challengenya apa dulu? Challenge-nya jadi gini. Apa aja yang terlintas kalimat di kepala, di di benak atau di kepala dari Roy? Uh -huh. uh, Kamu gitu, mainin musiknya gitu? Enggak, jadi kita, kita, kita kayak challenge kita kayak buat seniman, men. Mm. Membuat sesuatu kar karya seni itu spontanitas aja. Tanpa mm. memikirkan harus bagaimana di konsep mana. Mengalir yeah. gitu aja. Oke. Okay. Jadi poinnya adalah, apa yang terlintas dalam kalimat Roy sekarang, uh, kita akan buatkan sebuah, menjadi sebuah lagu. Mm. Ntar dari Roy apa? Dari aku apa mm. yang terlintas? Mm. Bebas. Kalau udah jadi, kita umumnya erik bikinin trik ya. <laughs> <laughs> Nanti kalau dikombinasi kan jadi oh, lain. Kompilasi Jagir. Wah, janganlah. Uh, bom. <laughs> ya, boleh bom. Oh, bom. bom, bom, bom, bom. Janganlah. Kalau dia udah banyak. Kalau <laughs> dia <laughs> udah banyak kompilasi Jagir. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gak usah dipikir, Woy. Enggak, enggak. Apa yang tadi ya, kalimat. Ya, aku gak mikir apa-apa nih. Apa kira-kira? Yang terlintas aja langsung apa dia ada kata-kata apa di, di kepala set itu dikatain hmm. itu kita buatin lagu hmm. gitu seperti itu sih challenge-nya, simple hmm. karena kan yang lu sendiri rata-rata di jihad roy kan Iya hmm. oke okay. aku dari aku apa? iya mani Wih, bahasa inggris nih mbak bisa bahasa bali bisa mani besok besok oh. <laughs> iya iya iya iya oh. ya, ya. air money bisa nah, iya oh. iya iya bener juga nah. iya mani. Wih. Aku lu minum. Ah, kayak sisa sekarang kan. <laughs> bahasa Inggris ya? Ah, bebas. Mau bahasa Bali Oke, okay. aku bikin berarti kalau kita bahasa Inggris, mani berarti artinya uang. Hmm kalau aku.. bisa ke bahasa Indonesia, bisa bro gak enak ah, biar, biar bahasa Inggris aja deh kalau gitu hmm. bahasa Inggris apa bahasa Indonesia, kita, kita harus sepakati nih Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Bali, okay. bebas bebas ya aku.. misalnya nih ya, kalau money kamu bilang bahasa ya. Inggris aku bisa bilang bikin lagu ada sing ada, band money ya. oh, uh, ada, nggak kan? ada, ada, ada uang, bisa hmm. ada, nggak ada, besok, bisa ya. bisa Bebas eh, Lagu Bali nih berarti nih? Iya nih, bas Janganlah, biar, biar seluruh Indonesia tahu Ya, seluruh Indonesia ya. Bisa Money ya? Ya Money berarti Duit Uang Aku Silver hmm. tahu kan artinya? Apa nih? Oh, saya nggak tahu? <laughs> nggak, aku pastiin ya <laughs> Tau kan artinya? Bukan silver, silver Silver nah. hmm. apa ya ulang nih Hah? ulang kata pemilihan katanya nih bebas bebas emang ada ada ada mau terlintas lagi apa perang. selain money apa kita masukin jadi satu semuanya tuh perang bisa. boleh perang woi hot money berarti hmm. oke okay, perang perang money perang hmm. war ya berarti ya woi ya. Biker selanjutnya bikers Biker Musiknya maunya gimana? Ya, Memang awal -awal aja. Blues dong. Aduh, hey Mane. Let's Mane Mane. money, let's for Okay, let's war for Global war running onward. Hey money, money, let's, Mane. Mane. let's Mane. war for money. Yeah. Hey Mane. Let's war for money. Oh man, you made me zero. Yeah, and get so higher yeah. And money, no money, we got no more. Mmm, and money. Fuck that. Mali, you think it's so funny? No, I don't think so, so. <laughs> yeah, yeah. Real, real, real, real life so horny oh, hey, hey, hey, hey. Ya terakhir gak kan? <laughs> Bentar <laughs> okay. okay. Mas kan, ya? kan? yeah. <laughs> for money yeah. Yeah, no. <laughs> yeah, no. for money. Ini kan apa namanya? Itu paling simple, memang kalau nggak semua orang sih bisa bikin lagu blues, tapi kalau yeah. orang blues sih mah paling gampang. Ya. Yeah. Oke okay dah. Freestyle ya? Yeah. Iya yeah, freestyle itu namanya. Mm. Um, yang aku bilang tadi nih dua pertanyaan terakhir yang wajib di nah. maksudnya di acara bom ini Roya yang pertama yaitu aku ingin sebagai uh, dari Roy hmm. kasih ke Bomberman dan Bomberwati motivasi untuk anak-anak kid zaman now istilahnya untuk anak-anak zaman sekarang kasihlah motivasi mereka bagaimana oh, <tuh> di dalam bidang apa nih misalnya apapun dia? apapun Uh, aku berkaca di diriku sendiri ya, istilahnya kamu jalanin apapun yang uh, hobi kamu, uh, gak perlu dengan serius, tapi dengan fun, dengan fun aja, istilahnya kamu senang bermusik bermusik, kamu senang uh, berbisnis berbisnis, jalanin semuanya dengan fun itu aja kuncinya sih, istilahnya uh, jangan ada beban kamu melakukan sesuatu apa sebisanya lakukanlah dengan fun, kamu itu akan bisa mengalir dan uh, berkepanjangan dalam bermusik dalam berkarir apapun itu dalam berkarya, berkarya. dalam untuk masa ya, depan jangan, jangan dipakai beban oh ya harus harus gini harus gini nah jalanin aja seperti aku sendiri menjalani jihad ini nggak ada pikiranku bahwa jihad bisa sampai seumur 24 tahun seperti sekarang karena aku jalanin seperti Aku menikmati prosesnya semua turun naiknya dinamika istilahnya karir, perkembangan keluarga segala macam, Jalanin aja. Istilahnya hibur dirimu dengan apa yang kamu sukai sekarang. Jadi kesimpulannya adalah jalani apa yang kau pikirkan semuanya dengan fun. fun ya. Oke, okay. yes. Hmm. Yang terakhir. Hmm. Kita minta dari seorang Roy Jihad beli dong beris dikit uh, jangan sedikit dong yang banyak apa nih harapan atau pesan untuk negeri ini <gaduh> <gaduh> untuk negeri ini yang weekly <gaduh> <gaduh> susah nih <no>. <gaduh> <gaduh> harapan atau pesan hmm. untuk negeri kita Indonesia hmm. yang tercinta Oh uh, apapun yang terjadi di sini, sekarang, di sini, di dunia, ataupun itu istilahnya, uh, sebisanya jadikan itu sebagai uh, momen kita untuk mempererat lagi uh, istilahnya uh, tadi situasi kita, istilahnya jangan jangan sampai uh, malah mempecah kita, gitu loh istilahnya kamu bisa meyakini apa yang kamu yakini benar, asal jangan, istilahnya membuat ini semakin sah gitu. berarti, artinya apapun yang terjadi, tetaplah lah bineka tunggalika ya. gitu Itu maksudnya ya, ya. jangan sampai terpecah belah ya. dan jangan sampai termakan oleh dan hargai apapun ini orang, hargai aja kalimah gitu. hargainya ya. berarti harapan dan pesan untuk negeri ini dari Roy Jihad adalah tetaplah bineka tunggal ika apapun walau berbeda-beda tapi tetap. kita tetap Indonesia. Yes. <claps> Wih. Sim, sim. Thank you Terima hmm. banyak Roy atas waktunya sama sama, hari bro. ini. Sama-sama, Semoga Jihad dan Roy pribadi bersama <coughs> keluarga sehat yes. selalu. Semakin terbang oh, akhirnya <laughs> seperti pemilihan. daripada menyelam daripada terbang. Ya. Ya. Oke, okay. terima hmm. kasih banyak. Sama-sama bro. Semoga next kita bisa mengundang hmm. uh, full, full. ke sini ya. kita Uy, Lebih fun. asik lagi. Sebelum kita pisah, ini hmm. ada satu kenang kenangan lagi. Sedikit yang tidak banyak. Hmm. Kita nggak mampu memberikan apa-apa, yaitu... Hmm. Ini... Kopi. Kopi. Hei, Aku senang kopi. Kopi Jagir ini hmm. kita lihat dong sini. Berdiri sejak kita berdiri. Betul. <laughs> Betul. <laughs> Dan jargonnya... Pasti ada Pasti ada <laughs> Semua ada Semua ada Kayak lagu yang pertama kita nyanyikan <laughs> ya Semua ada ya Semua ada ini, Thank you bro memang. Sukses terus buat Jagir Buat podcastnya Buat kalian semua teman-teman Makasih banyak udah Makasih mulanya. banyak Langsung gua tutup ya Ya Lu dua besi Bye, Bye.